Salam token bosku. Nah ini ini bosku. Produknya UINfly. Ini kakaknya New Love Summer. Ini LN Pro. LN Pro. Love Summer yang New. Yang Pro. Kalau kemarin kan terakhir kan mengeluarkan New Love Summer itu yang generasi ketiga. Kalau nggak salah New Love Summer itu bosku ya yang bisa disuratkan bisa di STNK BPKB kan, cuman kalau yang ini karena ini produk baru ini masih belum masih belum ada info juga bisa diurus suratnya atau enggak, cuman untuk saat ini memang belum bisa diurus suratnya. Jadi yang bisa diurus suratnya untuk sepeda motor listrik Winfly itu masih yang adiknya ini bosku LN Pro yang New Love Summer itu bisa diurus suratnya. Nah, ini perbedaannya ya sebenarnya cuman tampilan aja. Untuk spesifikasinya semua sama, Bosku. Speknya sama kayak yang LN. Yang nyolop samar yang New Love Summer itu itu masih sama spesifikasinya masih sama keseluruhan. Jadi yang beda hanya di tampilan aja, tampilan body. Kalau yang nyolop samar kan nggak ada ini nggak ada sandaran belakang, kalau yang LN Pro ini sudah ada. Nah ini juga bisa dilepas pasang. Terus kalau yang New Love Summer itu agak ramping, agak kecil. Ini masih luas untuk duduk. Posisi dari setir ke pengemudi juga masih cukup panjang, jadi masih nyaman. Kalau yang Love summer kan, New Love Summer itu kan kayak apa ya? Kecil pendek mirip kayak Isiko gitu bosku terus tampilan depan juga lampu juga berubah dari yang lampu agak persegi panjang ini ada ovalnya. Jadi bedanya itu juga. Nah, kalau yang ini kalau yang New Love Summer kemarin kan sama sebenarnya, Bosku. Sama-sama ada tombol parking brake-nya. Cuman hati-hati untuk New Love Summer. New Love Summer itu ada yang keluaran yang nyelopser pertama itu enggak ada tombol parking brake-nya. Jadi yang generasi yang ketiga dari nyelop summer itu sudah ada. Kalau ini sudah ada ada fitur mundur juga sama fungsinya. Terus bagasinya ini joknya, joknya ini lebih luas. Tuh, ini lebih luas, Bosku. Jadi buat naruh helm masih muat. Helm masih masuk. Tampilannya sih bagus bosku menurut saya, lucu bosku, tampilannya lucu, imut. Nah terus untuk ukuran roda masih sama, dia 10 kali 30 titik kosong, sepuluh kali tiga, nah, tubeless. Terus untuk ini bosku ya, apa namanya, peng sistem pengereman juga masih sama, kayak yang love summer masih pakai drum brake, ini footstepnya buat yang boncengan belakang. Nah, jadi nah untuk spesifikasinya masih sama. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, untuk baterainya 60 volt 20 ampere. Nah, untuk dinamonya masih 800 watt. Lihatnya di sini, Bosku, di dinamonya ya. 5800 watt. Nah, terus untuk jarak tempuh dan kecepatan pun sama. Jarak tempuh dan kecepatan sama. beban juga sama. Jadi sebenarnya unit ini yang bedanya di body aja, Bosku. LN Pro. Jadi nggak ada fitur yang diunggulkan dari New Love Summer. Cuman mungkin ya memang tampilannya memang beda gitu aja. Kalau misalkan ini kita lihat di sini, kalau misalkan parking brake sama, di love summer generasi ketiga juga ada parking brake nya tombol fitur mundur juga ada malah ada beberapa itu yang love summer generasi satu atau kalau nggak dua new love summer itu itu dia ada pengunci kecepatan, generasi satu kayaknya bosku itu ada pengunci kecepatannya, kalau ini nggak ada itu yang produk lama itu produk love summer keluaran yang pertama Nah, jadi cuma tampilan aja yang bikin beda. Yang lainnya sama. Tampilan sama ini, Bosku. Jadi agak nyaman. Kalau yang nyelop summer itu saya, bikin, saya pakai pelok gini itu dia sudah ini mengenai paha saya. Jadi kayak terlalu mepet kayak gini loh, Bosku. Soalnya kan kaki saya kan panjang. Nah, mungkin yang beda juga dari ini, yang beda, yang beda Mas kalau misalnya Mas yang bikin beda itu dari yang law sama apa, Mas? Ini, Bosku. Setahu saya yang beda cuma ada di Bluetooth, di Bluetooth speakernya. Bluetooth speakernya itu kalau yang nyulop Summer itu kan dia nggak ada fitur buat matikan matikan juga ikut powernya sini ikut power kontak kalau sini kalau yang ini ada sudah ada tombol untuk matikan speaker sama baterai iya baterai baterainya itu kalau yang nyulop Summer kan 20 ampere kalau yang ini 20,3 ampere jadi bedanya cuma di situ aja sama di body yang lainnya masih sama nyulop Summer tapi untuk pengurusan surat-surat masih belum bisa untuk yang LN Pro sedangkan yang Nilo Summer sudah bisa diurus untuk surat-suratnya. Misalkan mau di STNK BPKB kan yang Nilo Summer bisa kalau yang ini belum. Mungkin saya akhiri sampai sini aja bosku ya. Video kita kali ini untuk ulasan unit dari Winfly motor listrik keluaran terbaru dari Winfly LN Pro tipenya jika ada salah kata atau mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas atau mungkin bosku belum mengerti bisa langsung ditanyakan aja saya akhiri video, video saya kali ini jangan lupa bantu share, like, dan subscribe bosku ya salam token bosku